wanita ini bekerja sebagai pembersih toilet yang sangat rajin dan tekun di sela pekerjaannya ia selalu menyempatkan diri untuk membaca buku tapi karena saat itu ia terlalu asik membaca ia tidak sadar Siapa yang telah menggunakan toiletnya saat ia melihat ke arah pintu ternyata itu adalah seekor gorila dia pun jadi merasa sedih karena toilet yang baru saja ia bersihkan kini menjadi kotor lagi deh